Oke okay guys, balik lagi bareng gue dan dari Mulana di game Naik server, server CN. Di video kali ini kita sudah kedatangan event baru, yaitu episode 12 yang bernama Victoria Empire Londinium. Yang dimana itu ada operator baru, Ines. Sebelum itu kita beli skin dulu guys. Oke, ya? Ines ya. uh Siapa dulu nih yang dincar semua nih bagus-bagus semua cuy. Anjir aku juga mau <laughs> aduh, <laughs> menggugah selera ini yang ini juga anjir kapten dulu eh kapten dulu ini menggugah ini ini enggak terlalu oh ini yang mau dulu ya eh. oke kita beli kapten dulu ya eh. semoga zoomnya gede wah kapten kita kapten aku berada padamu Hmm. Uh mantep ya iya Nampak kenapa apa.. bertepatan anu.. bulan puasa zoomnya gede gak? zoom zoom zoom oh gede cuy wow oh, mantap nih uh mantep ya. tembus pandang guys Wah, wow, meme apa? Apa meme Keluar dari air, kah? Keluar dari danau, gitu. Eh, ini kenapa ada angka, ini? Uh, limited, kah? Bukan, kan? Ini nggak limited. Kah? Aduh, mantep, Oh, nggak, guys, ya. Nggak limited. Oh, ada dia, Bismillah, Bismillahuluh. Pertama gua enggak tahu nih berapa kali pun. Oh ini atau PT mungkin nih. PT kayaknya. Ini kalau berubah jadi 10 berarti PT berarti. Oh PT. Ini kuning sih udah pasti guys ya, eh? kuning ya. Eh. Ayolah please lah. This resource gua tidak ada, Bang. waduh bintang 5. satu doang di ujung pula. Red up sih red up tapi sebelahnya bang kita cari sebelahnya semen gimana dapat yang sebelah kita pengen semen terus kita ngumpulin ngumpulin dulu oh dapat dua ada langsung ya jadi dua yuk. wait apa ini huh? bentar ini di bawah nih apa nih apa ini yang di bawah nih apa ini cuy ada dua macam nih guys, banner Core maksudnya. Oh, nggak di satu menjadi satu banner. Ini pitinya udah ada, pula nah, tapi ini ada loh yang lain. Ini kan yang emang eh, yang kor. Nah ini yang kornya ada pitinya. Kita nah, single single aja guys ya. Biru. Dokter biru lagi, waga aruji, biru lagi, <tipis> biru lagi. kita tuker dah. Ayo. Kapten, bantu saya kapten. tidak ini gede ini pun gede ayolah ini pulang lah pulang pulang nah ini loading lama eh. apa maksud wow eh. oh, biru ternyata poten max poten humus bintang 5 hmm. ini berarti pt resep dari awal berarti. mulai sekarang Aiy, putih dong. banyak Panya yang gede mang. Ini ya uh, bulatan. Uh. <laughs> gambarnya gede. Batu kelapa. Aiy, putih dong. Uh. Hai, Hai. Dokter, antara lulusnya atau? Beliau langsung kebelo. Dah ini terakhir. Ah, biru, biru. Oke, okay. dati sepuluh. Di awal S10 eh, kedua. Itu biru semua. Enggak sampai lagi 570. Eh, Dari mana guys? Gua dapet temen anu. 2122. Ah, gini kayak kan. Bintang 5, tapi yang max potenya biar 10. Biar 10, serting. Ini oh, kami ini itu ta dokter semennya balik iya. aduh biru lagi. kurang seratus ya. dimana? dapetin seratus dulu. sebenarnya gua malas sih mau keluarin apa namanya pakai po gitu. sayang. ayy putih putihnya gitu. hai, hai. hai hai malah dia Yalah, satu kali lagi lah nih gua bakar nih PO nih untuk Ines terbakar PO please kemana berubahlah jadi pelangi rainbow rainbow please ya yeah. nggak ada suara Dapat lima Oke karena kita sudah dapat tiga biji Harusnya kita bisa lah Nah satu bintang empat itu seharga dengan satu serti kuning Mari kita beli Please lah Seenggaknya ini kalau warna biru Kampret memang tuh Ini kalau warna biru kampret Semoga balik eh. ya yeah, Amin amin please Amin ya kita coba nih kisah. Bismillah Allah Mabarik Lana Vimar Zaktana Waqinaan Sebenar Bismillah pakai teori memang itu dia teori adalah doa tuh Ay. ya bintang kuning lah Wah. yang kedua apakah ini? Apakah ini? Tapi kok nggak ada しこす <laughs> apakah mantap cuy debar-debar wow, gue cuy wooo akhirnya guys bangunmu tidak sia-sia ini ya iya. alhamdulillah eh lanjut